Kali ini kita memasak mie goreng face jagung bakar Selamat menonton kawan-kawan Hai teman-teman, Assalamualaikum Kembali lagi ke Youtube Channel Masakan Mini Hawa Oke okay, teman-teman Jadi hari ini ada siapa mau temani kakak masak ya Bukan mau temani sebenarnya mau mengganggu kakak Hawa lagi hmm, Oke okay lah, tidak apa-apa lah sekarang kakak awa Mau membuat Mie goreng wow. Hai Teman-teman Jadi kakak awa hari ini mau buat apa kakak? Mie goreng sama Mau bakar jagung Terus ini ada sahabat teman-teman Dia mau membantu kakak ya teman-teman Oke teman-teman Ini bahan-bahannya Tara jadi teman-teman ini jagungnya ya teman-teman ini jagungnya yang mau dibakar ya teman-teman terus ini ada menteganya untuk dioles terus ini ada ini teman-teman ada bawang putih bawang merah ada daun sup dan ada daun bawang oke teman-teman sekarang kita mau ulat bawangnya dulu ya jadi kita mau masukin Oke, okay. ini mau tumbuh minyak, saya, saya, eh saya, tumbuh bawanya. Sama-sama, sama-sama, sama-sama, sama-sama, sama-sama, sama-sama. Oke okay, teman-teman, sama-sama. Oke teman-teman Jadi adik Safan bantu menumbuk ya teman-teman Bawangnya ya Aduh Oke Terima kasih Safan sudah bantu kakak Bantu mengganggu Kakinya bisa diturunkan tidak kakak adik Aduh Aduh oke teman teman jadi kakak Awas sudah ambil alih ya teman teman aduh adik satan itu teman teman dia tidak mau kalah dari kakak Awas, teman teman jadi setiap apa yang kakak buat dia juga mau ikutan juga oke teman teman ini kakak Awas sedang menumbuh apa bawang untuk bumbu mie goreng oke teman-teman ini kakak awa ya kakak awa lagi menulis bawangnya ya, sekarang kakak awa mau menulis teman-teman hati-hati ya teman-teman oke mama yang kasih tempat teman-teman mama yang kasih jatuh belakangnya wow hati-hati ya teman-teman. Sekarang kita mau taruh dulu minyaknya teman-teman. Sedikit aja ya. banyak? Sedikit, sedikit. Itu, sedikit sedikit, sedikit, sedikit, sedikit, sedikit, sedikit aja. Jangan banyak-banyak. ya kita tunggu panas ya dulu minyaknya. Terus kita tahu bumbu taruh bumbunya ya. Menumis bumbunya. Ini oke Teman-teman, Kakak Wawan mulai menumis bawangnya. Teman-teman, oke diaduk hati-hati ya, Kak. Oke, kita tumis sampai harum. Mantap, teman-teman, itu bawangnya sudah hampir hangus. Sekarang kita mau taruh sayurnya Sayurnya sudah dicuci ya teman-teman Kita masak sayurnya dulu ya teman-teman Kita taruh ini saja sekalian ya, teman-teman Kita aduk Mama, semua teman-teman oh, ya, Kita taruh sayur ini sayurnya sebentar Terus kita taruh di bumbunya Terus wow, wow. eh. kita taruh ini Lada. wow, banyak sekali buahnya teman-teman. Nah, kurangin adinya ya sedikit ya teman-teman. teman-teman, nah, mau -teman. nah, taruh mie ya teman-teman. Tara -teman. nah, wow. mau masak mie goreng teman-teman. kita buatkan dulu ya. Ungannya agak kekecilan, ya papa. Kemudian dia masak ya teman-teman. Serukan teman-teman, kita masak mie goreng. Jadi ini, hmm, sekarang kita mau taruh kecapnya teman-teman. Taruh -teman. nah, kecapnya teman-teman. teman-teman kecapnya ini kita buka dulu tutupnya kita kecap sedikit ya teman-teman Teman-teman. Dari ya, teman-teman. Itu. Nih, teman-teman. Goreng sama kita ngebakar jagung, teman-teman. Oke, teman-teman. minyak sudah masak ya, teman-teman. Kita angkat, teman-teman. ada Oke, teman-teman. Sekarang waktu kita membakar jagung. Teman -teman. Maka, teman -teman, jagung teman-teman kau juga teman kau juga kata iya. awak taruh lah saya bisa itu ah, oke saya bantu ya teman-teman kita kasih coba bantuan kita teman-teman ya alis bantuan Teman, teman kita oles pakai mentega teman-teman kakak oles kakak pakai mentega biar enak oke sudah kakak awal oles pakai mentega teman-teman ya, agak susah ya teman-teman karena mau pegang kipas pegang hp susah teman-teman. Nah balik dia, balik dia. Nah, kita balik balik-balik ya, dia. Harum jagonya enak nih. Oles dia lagi oles dia, oke, okay, cepat kita, pelan pelan dong, balik bang, pelan kan olesnya begini saja, pelan pelan aja, oke okay, sudah. sudah, sudah, sudah nanti jatuh itu, sudah. oke teman-teman kita tunggu ya oke teman-teman kita masih membakar jagung teman-teman ini kakak hawa say hi dulu kakak hawa kakak hawa tidak sabar teman-teman dan kalau dia sudah makan jagung-jagung yang sudah jadi teman-teman pakai <miny> teman-teman masakan kakak hawa ini teman-teman sudah jadi teman-teman uang -teman. Ayo kita lihat. Cing Wow. wow. Yeay. teman-teman. Ini makanan yang Kakawa teman-teman ya. Masakan Kakak Hawa mini. Mie goreng mini dan jagung bakar mini teman-teman. Ini Kakak Awas sudah makan teman-teman. Enak kan? Enak. Oke teman-teman. Aduh, ini teman-teman, Safan juga mau rasa teman-teman dia mau makan juga jagung bakar oke enak enak enak nah, lupa -lupa. oke teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe teman-teman terima kasih sudah nonton bye-bye waktunya kita makan makan